Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi la yukhayyibu man amalah Wala yaruddu man saalah Wala yagta'u man wasalah اشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن عبده ورسوله لا نبي بعده نحمد الله تعالى وهو وهو للحمد أهل ونشكره وهو المشكور وهو للشكر Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina, wa habibina wa azibina wa nabihina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah Rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa halul uqadatan min lisani yafqahu qawlihi Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim Bismillah malam ini kita bisa dilangkahkan oleh Allah kaki-kaki kita untuk bisa datang ke tempat ini moga-moga ini menjadi salah satu diantara bukti yang kita fahami bahwa Allah SWT sangat perhatian kepada kita Allahlah yang menggerakkan hati-hati kita dari berbagai macam tempat Menempuh berbagai macam jarak Yang dekat bahkan yang jauh Yang Leluasa Waktunya maupun yang dalam keadaan sibuk Lalu dengan hati-hati yang Allah Satukan itu Kita Menjadi mudah untuk bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini Kalau Sekian ribu anak muda. Allah gerakkan hatinya sekaligus untuk datang ke satu tempat itu mudah. Maka apalagi cuman menggerakkan satu hati untuk mengetuk pintu rumah kita dan melamar. Eh maksudnya... <Sess tells him> ya <tegun> itu. <tuh> Jadi kalau ngegerakin hati sekian ribu aja gampang gitu kan? Apalagi cuman ngegerakin satu, ha, satu hati buat ngefollow. follow Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan Allah itu layak kita syukuri. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarat bahagia seperti kata Ustaz Umar Mita ketika sholat Jumat tadi. Kemudian yang kedua kita menghaturkan jazakumullahu khairah jazak. Terima kasih yang sebesar-besarnya Buat anak-anak muda super duper kece yang ada di masjid ini semuanya Baik yang sudah punya pasangan terutama yang masih menunggu pasangan dalam penantian Penuh sabar dan istiqomah menjomblo <tuh> <tuh> <tuh> Salah satu istiqomah yang kurang disukai itu adalah istiqomah <tuh> sendiri Apa yang ditunggu? Oke okay, oke okay, oke, okay. saya nggak akan bahas bab itu terlalu lama. Nanti ada Natareza, Okin di sini banyak yang model-model Jovisa Jovisa sukses, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan mereka keberkahan dalam keluarganya. Terima kasih buat uh, orang tua kita, para pengurus masjid, dan juga teman-teman yang tergabung di dalam musyawarah, yang alhamdulillah selama ini sudah penuh semangat menginisiatifin banyak aktiviti dakwah di seluruh Indonesia mudah-mudahan ini menjadi syiar karena dakwah itu tidak akan berhasil kalau kita takut ria karena dakwah itu sesuatu yang ditampakkan sedangkan orang kadang-kadang gara-gara takut ria dia menyembunyikan satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu padahal kalau mau dibandingkan, dua-duanya ikhlas nih. Cuman ikhlas itu ada dua cabang. Ada yang ikhlas dengan cara sin, ada yang ikhlas dengan cara jahar. Ada yang ikhlas dengan secara menyembunyikan atau menutup-nutupi satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Lalu berlakulah hadis, salah satu di antara tujuh golongan yang dapat naungan surga di Padang Mahsyar, yaitu orang yang menginfakkan hartanya secara diam-diam sampai seolah-olah kalau bahasa nabi tangan kiri nggak tahu apa yang diberikan tangan kanan ini ikhlas yang mengambil bagian dengan cara sir beramal dalam diam. Tetapi nanti ada juga ikhlas tapi dia dengan ekspresif dengan cara yang ditampakkan ditunjukkan kepada orang banyak kalau di kita mungkin bisa dalam bentuk kayak of air kayak gini bisa juga dalam bentuk online ataupun on air ataupun dalam bentuk sosial media. Dan yang kedua ini disebut dengan syiar. Atau hadisnya man sanna fil islami sunnatan hasanah siapa yang di dalam agama Islam ini mencontohkan karena sanna atau sunnah itu artinya mencontohkan Siapa yang mencontohkan satu kebaikan dalam Islam, maka dia bakal dapat pahala dari setiap orang yang meniru kebaikan itu. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita mencontohkan satu kebaikan kalau kita nggak pernah posting? Gimana caranya ngecontohin kebaikan kalau nggak story? Gimana caranya kita nyontohin kebaikan kalau nggak live streaming? Ini bahasa-bahasa sosmednya. Gimana cara nyontohin kebaikan kalau kita enggak tampil di depan orang agar kebaikan ini kemudian ditiru oleh orang lain. Itu tidak bisa terjadi. Dan disitulah ada muatan dakwahnya. Sehingga kita enggak bisa buru-buru menjudge ketika orang posting satu amal solih, lagi ta'lim, lagi sholat. Misalnya, kayak misalnya tadi kita lagi sholat itu ada kameramen yang ngerekam. Kan suka ada yang nanya tuh di komen, itu kameramen enggak ikut sholat gitu kan? Saya jarang jawab sih Sekarang saya jawab nih <gulau> Mudah-mudahan silahkan diviralkan Kalau ini saya Ridho Kalau yang bab lain kurang <gulau> Oke okay ya Terus gimana tuh dengan kameramen kok nggak sholat Nah ada dua kemungkinan Dan dua kemungkinan ini adalah bagian kita berhusnuzon Satu Kamera stillnya on terus dan dia ikut sholat Dia taruh kamera still di depan Udah gitu udah di onin dan dia salat Cuman mungkin gak takbiratul ihram bareng karena dia kayak nyeting-nyeting dulu gitu kan. Atau kemungkinan kedua dia akan bikin jamaah sendiri nanti setelah beres jamaah utama dengan sesama panitia. Dan itulah yang biasa kita lakukan. Kalau acaranya yang di luar kota, nah kemungkinan lebih Logis lagi adalah karena kameramen-kameramen panitia ini rata-rata dari teman-teman yang ikut keluar kota. Safar berarti dia sudah menjamak tadi di waktu Maghrib. Dan itu sesuatu yang dibolehkan. Sehingga kita nggak bisa menjudge bahwa oh lebih memilih pencitraan daripada ibadah. Belum tentu. Pencitraan ini itu bukan pencitraan yang tujuannya pengen seru-seruan doang. Tapi ada syiar di situ. Sehingga ketika sholat berjamaah yang dipenuhi anak muda Dengan pakaiannya yang beda-beda Ada yang pakaiannya aktivis banget Ada yang pakaiannya anak main banget Ada yang pakaiannya anak anak nongkrong Ada yang pakaiannya bingung Jadi kayak, ini gue pakai apa sih gitu Yang ceweknya juga gitu Ceweknya ada yang pake mukena gitu kan Ada yang gak pake mukena Karena kan mukena tradisi dan itu keren sih Cuman ada juga yang dia kayak Agama ah mah mau freestyle gitu, jadi dia kayak nggak pakai mau kena gitu, terus dia pakaiannya yang biasa aja gitu, selama longgar dan menutupi aurat kan jilbab juga banyak model kan, ada jilbab tornado, twister hijab ke atas gitu, ada jilbab galau tarik dikit di, di sini nggak di tengah, eh, ini udah lurus belum sih ada jilbab yang apa kalau kata Ustadz Abdul Somad tuh jilbab sakaratul maut, diikut di sini. Ya bebas lah, saya kan orangnya punya hashtag no judgment, respect to other kan, jadi nggak mau ngejudge, semua ini tergantung uh, menutup aurat dengan baik atau tidak. Intinya adalah itu syiar, sehingga kayak misalnya, saya sekarang kan di pemuda hijrah itu, uh, kita punya sebuah konsep dakwah. Sejak saya pulang dari Kairo dulu, di Kairo tuh salah satu uh, Wawasan yang saya tertarik itu adalah tentang harokah, tentang movement. Jadi kalau saya belajar siroh, itu angle siroh yang kita lihat itu angle programming. Jadi kayak social engineering gitu. Kayak apa, irsyadul mujitama kalau bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya social engineer, engineering. Jadi kayak memprogram sosial. Namanya harokah atau movement. Ketika pulang dari Kairo, saya mencoba untuk nerapin... Ilmu sedikit ilmu wawasan tentang pergerakan saya dengan membentuk sebuah gerakan namanya Pemuda Hijrah. Pemuda Hijrah ini dia punya peran dakwah berbeda. Kalau yang selama ini terjadi itu orang membuat komunitas dakwah atau gerakan dakwah itu membuat sebuah lembaga atau sebuah um, yayasan. Saya melihat bahwa kalau saya bikin yayasan atau lembaga yang sifatnya lembaga pendidikan, kayak pesantren, saya nggak akan sanggup mempesantrenkan orang Indonesia yang jumlahnya 200-an juta. Eh, bener nggak sih? Bener ya? Eh? Saya agak kurang bab itu. Tapi tetap nasionalis dong, C. Uh, apa tadi teh? <guluh. <guluh. <guluh. Jadi saya nggak sanggup kalau misalnya kayak sebutlah anak muda Indonesia tuh jumlahnya sebutlah kayak sekitar 60 ya dari total penduduk Indonesia sekitar 100 jutaan ada nggak nih pesantren yang menampung santri 100 juta nggak ada kan terus gimana dengan pesantren-pesantren yang udah ada itu tuh keren banget saya selalu berusaha untuk respect sama orang lain kalau menurut saya nih pesantren-pesantren yang udah ada di Indonesia itu adalah lembaga kaderisasi calon ulama masa depan tapi enggak semua orang sanggup nyantri. Segede-gedenya pesantren, mungkin santrinya sekitar 10.000, ribu, 15.000 ribu, kayak di perjalanan apa sepanjang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kan banyak tuh pesantren atau banten juga kayak gitu. Pesantren dengan kapasitas yang besar, kadang-kadang satu kampung tuh pesantren semua, tapi maksimalnya paling 20-30.000. Ini kalau bikin lembaga pendidikan pesantren. Sehingga pemuda hijrah sejak awal kita datang membuat sebuah gerakan dakwah anak muda kita sadar kita nggak sanggup bikin pesantren lagian saya bukan seorang kiai yang punya kapasitas bikin pesantren jadi kayak Gus Hanan gitu kan kan nggak diakui kan nah terus gimana dong gitu karena saya kalau keluarga besar saya itu NU sebetulnya keluarga besar saya keluarga istri saya tuh dua-duanya NU eh NU lah pokoknya salah ngomong Eh, gitu lah pokoknya, jadi N, NU Kita banyak keluarga Kiai Dari pondok-pondok termasuk Jawa Tengah Kemudian saya Jawa Tengah dan Jawa Timur Jangan tanya, terus Jawa Barat Kapan Ustaz? Enggak, Jawa Tengah dan Jawa Timur, nah dua-duanya keluarga Pesantren Alhamdulillah, saya sadar Dan saya tahu banget lah dunia pesantren Ditambah lagi emang dari kecil kita ngam, eh, Saya dididik di pondok Pesantren Tafiz Al-Quran Cuman waktu itu eh, mungkin Masih bandel kali ya tapi di pondok lah, ngerasain kehidupan pondok Ngantri, makan nasi pakai apa piring terbang gitu kan Habis makan langsung terbang gitu Terus apa Jailin temen dan segala macem lah Apalagi beberapa kali Pernah namanya kita di Aceh itu kan Untuk ngedapatin daun-daunan tuh kan Gampang kan, jadi ada teman Makan indomie, dikasih daun-daun yang rahasia itu Wah dimanyakin Habis makan teler <tuh -tuh. <tuh. Nah, usil Usilan anak pondok lah Terus fatwanya apa hukumnya halal kalau kita tahan, <laughs> kalau nggak tahan jadi haram. Allah alam ini mah e, terserah deh. Yang jelas intinya saya tahu nggak akan sanggup mempesantrenkan anak muda se Indonesia. Sehingga kita mengambil peran dakwah pemuda hijrah itu bukan membuat pesantren, tetapi menebar pesan lewat tren. Namanya bukan bikin pesan tren, tapi nebar pesan lewat tren. Makanya kita namain pesan underscore tren pakai D. Salah satu tren yang kita coba kolaborasi sama teman-teman untuk kita jadikan sebagai uh, apa materi dakwah anak muda se-Indonesia adalah hijrah. Hijrah memang udah ada ceritanya jauh sebelum ada kita, kayak ada cerita... Uh, Bang Gito Rolis, kemudian ada cerita teman-teman hijrah yang lama-lama gitu kan. Tapi dia belum jadi semacam tren anak muda yang kayak masih banget gitu se-Indonesia pengen hijrah. Bikin komunitas-komunitas dengan nama hijrah. Bikin beberapa kegiatan-kegiatan event dengan nama hijrah. Itu belum jadi tren. Sehingga kita pengen hijrah ini jangan cuman jadi cerita personal. Tapi ini jadi sebuah tren se-Indonesia. Kita coba kumpulin terus membuat tren. Baik itu di sosial media atau dengan cara-cara yang lain. Alhamdulillah hijrah menjadi tren. Kemudian kita coba di dalam perjalanan hijrah sebagai tren. Kita masukin konten-konten tambahan. Di antaranya bisa nggak ya anak muda ini kayak seneng gitu. E, untuk baca Quran. Kemudian ada muncul imam-imam muda. Kita panggungin yang namanya muzamil. Karena Muzamil kader pertama awalun di pemuda hijrah. Manggungin Muzamil. Diangkat sisi ITB-nya sama mainnya. Suruh pakai baju flanel kotak-kotak sama celana jeans. Pakai uh, waktu itu masih pakai kupluk juga. Perform. Alhamdulillah jadi berkembang jadi tren akhirnya muncullah The Bros itu ya. Dengan teman-teman yang uh, kori kohrik muda. Kemudian para imam muda. Kalau dia nggak bisa ngimamin di masjid minimal ngimamin pasangannya di rumah. Karena beda banget rasanya. Salat <laughs> tahajud kok sendiri <laughs> <laughs> Terus yang yang aminin siapa? <laughs> Wairil maktubi alaihim walau tollin. Amin. Kan beda. Walau tollin gak ada yang aminin. Walau tollin. Kalau ada yang aminin lari. Tengah malam siapa gitu kan? Minimal jadi imam buat keluarganya. Kalau soal tahajud berdua. Yang jangan jauh-jauh dong. Kenapa kan cewek itu kan sofnya paling bagus paling belakang kan. Tapi kan kita cuma berdua gak ada cowok yang lain. Oh iya terus gimana deketin dikit. Kenapa emang? Soalnya kalau jauh hafalan aku suka lupa. Nah deket. Ya eh, udah dekat, tetap lupa. <laughs> emang gak hafal. Kalau udah lupa ujung-ujungnya. Kul ahad. Tadinya udah pede banget mau baca ayat kayak ayat yang jarang dihafal orang gitu kan? Wah nih kayaknya gua nih kayaknya nih bagus nih uh, ayatnya bacalah di tengah-tengah surat apa gitu? Sebutlah misalnya kayak di tengah-tengah surat Maryam. Waktu kurun film kita, Aduh perasaan tadi kayak lancar gitu ya. Pengalaman orang hafal Quran, ini katanya nih, karena saya belum hafiz, kata orang-orang teman-teman penghafal Quran, kalau pengen nguji hafalan kita bagus apa enggak, lihat di dalam salat Tapi jangan langsung ujuk-ujuk pengen jadi imam ya. Baru hafal satu halaman, tiba-tiba berdiri di soft depan. Begitu ikoman, kayak kedorong gitu. Siapa sih yang dorong gue? <Sikun> <Sikun> tiba-tiba pengen jadi imam aja. Nah, ini bukan saya loh ya, saya kayak didorong-dorong gitu. gitu nah, Jangan, tes sendiri aja. Karena kenapa? Kayak... Kalau di luar sholat, kita baca hafalan kita tuh, itu ada sugesti kalau kita masih bisa salah buka Qur'an. Kalau di dalam sholat kan nggak mungkin kan? Masa nyari-nyari Qur'an atau buka handphone cari aplikasi. Aduh ini error lagi handphonenya, susah kan? Nah akhirnya kalau dia di dalam sholatnya udah lancar, biasanya hafalannya udah lancar. Walukur fil kitab bimaryam idha tabadat. Tabadat apa ya? Udah tiga kali ngulang gak beres-beres Ulu Allah Balik lagi ke al ikhlas karena yang lain dia gak ikhlas ria gitu Cuman itu doang yang ikhlas gitu Siapa juga yang mau ria al ikhlas Eh gue baru hafal nih surat apa Al ikhlas Enggak itu mah biasa aja Semua orang juga ha hafal Walaupun keagungannya Pasti bukan biasa aja luar biasa Intinya saya kayak kepikiran Gimana ya caranya Biar anak muda se-Indonesia itu juga ngerasain yang namanya konten-konten pesantren, tapi dengan eh, dengan tampilan yang lebih mungkin lebih santai, lebih light, lebih ke anak muda lah, lebih gampang untuk dicerna. sehingga kita bikin dakwah dengan konsep pesan underscore trend, menebarkan pesan lewat trend. dan itu alhamdulillah dibantu sama teman-teman dari musyawarah luar biasa. dan ke depan nanti akan ada kejutan-kejutan lain, surprise-surprise yang lain, susripis, ya. banyak surprise lain dari program dakwahnya anak muda, insya Allah. Jadi itu namanya syiar. Nah, untuk bisa jadi pesantren, kita untuk nebarkan pesan lewat tren itu nggak bisa dengan diam-diam tuh nggak bisa. Sholat Kiai Mulel Min Awahir Ramadan di Masjid al-latif Pemuda Hijrah, markas Pemuda Hijrah, nggak pakai kamera, nggak akan jadi tren. Akhirnya kita sediain kamera. Kita setting se-crowd mungkin, se-kolosal mungkin supaya ini lebih dahsyat daripada berharapnya sih suatu saat bisa ngalahin yang namanya Tomorrowland. Minimal DWP lah. <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau nggak bisa, Tomorrowland. Maksudnya krautnya Maksudnya yang datang tuh tuh yang dulunya nonton konser Coldplay ke Australia, ke Singapura, sekarang dia kayak Wah, ini sama serunya nih. Cuman beda, rasanya kalau yang dulu tuh lebih ke fun, entertain, kalau sekarang lebih kerasa ke hatinya. Ini yang kenapa kita bikin, saya kadang-kadang nyebutnya dengan bahasa konser itu lebih ke tajdidul mustalahat, pembaharuan istilah. Artinya crowd event dan se, apa? event yang paling dahsyat dan yang paling kolosal adalah salat berjamaah. Itu event paling kolosal. Kenapa saya bilang kolosal? Walaupun softnya cuma satu, itu tetap event kolosal. Kenapa? Terutama subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, kata Allah. Sesungguhnya bacaan imam di waktu fajar, yaitu subuh, mashhuda disaksikan, ditonton, di view oleh siapa? Allah dan para malaikat. Jadi itu kayak live streaming gitu. Terus viewernya siapa? Viewernya Allah dan malaikat. Emang ada ayatnya Ustaz tadi itu ayatnya? Inna Qur'an al-Fajri Sesungguhnya performance imam. Kok terjemahannya jadi gitu sih Ustaz? <laughs> Ini terjamah namanya masal. Arti masal, perumpamaan. Saya dulu di, Mes di Mesir kan belajar tafsir. Salah satu kaidah bahasa Al-Quran adalah analogi. Masal. Masaluhum kamasalilladzistaukodanaro. Perumpamaan Dan Allah kadang-kadang ngambil bahasa perumpamaan Itu yang sesuai dengan konteks ayat ketika dia turun Orang Arab paling common itu kalau dipakai perumpamaan korma Apalagi ontak Apalagi gunung uhud Padang pasir gitu kan Indonesia dengan konteks anak muda sekarang yang katanya diistilahkan dengan milenial, maka bahasa bahas bahasa, bahasa bahasa perumpamaan yang paling gampang difahami oleh kita itu adalah bahasa sosial media itu namanya masal itu bukan nggak ada dan insya Allah nggak beda ah karena pakai il ilmu ada kaidahnya ada rumusnya dan itu disebut dengan lisan kaum Bahasa kaum Bahasa segmen Kata Allah Inna Quran al-Fajri Sesungguhnya performance imam Membaca Al-Quran ketika dia Ngimamin sholat subuh Karena mashhuda Itu live streaming Viewernya Allah dan malaikat Jumlah malaikat Lebih daripada 70 ribu malaikat Berarti itu crowd event Yang cukup kolosal sehingga kalau kita mau ini jadi tren, sehingga sholat subuh, kemudian juga sholat kiamulail dijadikan kayak event yang kadang-kadang sekarang malah bikin event tengah malam juga orang datangnya berbondong-bondong kan. Kayak pameran buku yang kemarin itu, cuman kemarin pindah ke Bandung ya. Biasanya kan di Jakarta tuh, itu kan 24 jam kan, malah banyak yang datangnya tuh jam 12 malam. udah Atau bahkan dia tahajudnya di event itu. Dengan cari-cari buku yang harganya e, miring Dan bukunya tuh kualitas internasional Dan tengah malam aja masih pakai kuota Masuk yang lain tutup dulu Terus yang udah di dalam keluar e, Dibuka lagi saking Eventnya tuh kayak apa Kayak keren banget lah gitu Nah sholat Kita pengen lebih dari itu Sehingga untuk bisa menjadikan sholat Sebagai Kolosal event, kolosal konser yang anak muda itu menghadirinya kayak nonton konser. Bahkan ini nggak perlu bayar, tapi kalau konser tuh, apalagi kayak konser internasional tuh, bayarnya bisa ratusan ribu sampai jutaan. Itu tuh harus ada tools menjadikannya sebagai tren, bahasa Islamnya tren, syiar. Ada nggak ayat tren di Al-Quran? Ada. Salah satu ayat tren di Al-Quran adalah... Wa ra'aitanna saya dahulu nafidinillahi afwaja dan engkau menyaksikan manusia memasuki agama Islam berbondong-bondong. Jadi trending banget. Semua orang berbondong-bondong di sini artinya per komunitas datang, per kelompok datang, per grup WhatsApp datang, terus juga yang apa influencer-influencernya datang, kemudian selebgram-selebgramnya datang dengan followersnya yang sekian. Ini namanya afwaja. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, kalau dalam konteks kita jadi trending banget, semua orang ngefollow, semua orang ngikutin activity tersebut. Ini termasuk ayat tentang pentingnya tren yang dalam bahasa formal dari dulu itu adalah syiar. Syiar itu tren. Cuman saya karena dulu belajarnya belajar E, pemikiran pergerakan akhirnya kita menerjemahkan syiar itu menjadi bahasa lebih santai yaitu tren majelis nongkrong boleh nggak kita bilang majelis itu nongkrong gak berani usah <guss> takut ditazir ya nggak apa-apa saya yang ditazir biasanya kenapa saya bilang majelis itu majelis itu tongkrongan karena terjemahan dari majelis itu emang tongkrong majelis artinya tempat orang duduk-duduk bahasa kita apa? Tempat nong, nongkrong, sehingga saya pengen anak muda itu mindsetnya kalau nongkrong selalu di tempat-tempat entertain. Saya nggak menjudge tempat entertain karena saya juga nongkrong di kafe, saya nongkrong di mal, saya nongkrong di tempat main tempat anak-anak muda ngumpul. Cuman kenapa masjid nggak senyaman itu ya? Kesannya kalau ke masjid itu harus jadi orang suci dulu, baru kita ke masjid. Nah kapan kita suci? dan semua kita kotor. Sehingga apakah kita nggak layak datang ke masjid karena kita merasa diri kita kotor? Atau jangan-jangan itu adalah wasa syaitan, itu adalah godaan setan untuk menjauhkan kita dari masjid sehingga kita pengen masjid itu rasa nongkrong. Arti rasa nongkrong, duduknya nyaman, fasilitas anak muda terpenuhi di situ. Yang habis pulsa datang ke masjid, yang habis kuota datang ke masjid, ngapain? Ya di masjid disediakan wifi unlimited gratis, <tun> tapi pakai password. <tun> Passwordnya satu halaman. Jangan dipersulit passwordnya. Passwordnya apa? Hafal surat Al Muluk. Aduh, berarti dapat wi nya 3 bulan lagi gitu kan ya? Dia datang ke masjid untuk uh, akses internet yang gratis selama nanti bisa dikawal supaya tidak mau keluar batas. Dia kayak pengen ngopi <coughs> di masjid disediakan kopi. Sekarang alhamdulillah di sini tuh banyak teman-teman yang kayak punya usaha kopi gitu dalam bentuk botol kecil dan itu bisa jadi kolaborasi dengan masjid, sediain aja setiap hari misalnya 50 cup atau 50 botol kopi dikasih gratis buat halako-halako FGD kalau bahasa kita, buat FGD-FGD yang ada di dalam masjid, mau FGD tahsin mau FGD hadis mau FGD apa lagi FGD curhat, boleh lah jadi masing-masing ada kelompok-kelompok pojok-pojok gitu dan di masjid Nabawi itu terjadi cuman dengan model Madinah banget lah ya kita kadang-kadang kalau lagi umroh ngeliat, "Wah, pojok sana lagi Quran kita datang, terus kita kayak jadi bingung gitu nih, ngomong apa sih, mereka ngomong kirain doa gitu kan." Eh, ajis, ajis, ajis, amin gitu kan, padahal lagi ngomong bahasa Arab. Ini FGD, FGD itu banyak kan di Masjid Nabawi. Nah, saya punya mimpi, mulai dicoba kita terapin di Bandung sekarang, kolaborasi dengan wali kota Bandung. Kita ada satu taman di kota Bandung, tuh namanya Taman Pramuka. Kalau teman-teman yang sering ke Bandung tahu, Taman Pramuka itu di tengah kota juga dekat gedung sate. Taman Pramuka sekarang diserahin kepada pemuda hijrah, kita yang kelola baru mulai bangun sekarang. Di dalamnya ada skate parknya, ada bowlnya. Uh, <tuh> Kalau yang pernah ke Bali itu agak mirip-mirip dengan amplitude. Kalau yang tahu amplitude di Bali itu tempat nongkrong anak street culture banget lah. Nah kita bikin itu taman, saya pengen... Kegiatan di Masjid Nabawi yang tadi ada pojok hadis, pojok tafsir, pojok tahsin, pojok segala macam ilmu Itu dilakukan di Taman Pramuka dengan konsep yang lebih youth friendly lah Yang lebih anak muda banget gitu Nah ini sedang kita konsep yang kita sebut dengan pesan underscore trend Supaya anak muda itu yang namanya ngaji itu nggak melulu dalam kondisi yang kaku, di kelas, di masjid sebaik-baik tempat. Dan di taman permuka juga kita sediakan mushola Belum jadi masjid sih, namanya mushola pemuda. Karena emang belum terlalu besar, karena keterbatasan lahan. Tapi insya Allah sekeliling masjid itu jadi activity anak muda yang senternya adalah masjid. Itu namanya pesantren. Dan itu harus lewat konsep syiar Sehingga alhamdulillah lewat syiar kita bikin kayak eh, 10 malam terakhir nongkrong di masjid. Untuk ngejar satu malam yang keren banget yaitu Lailatul Qadar. Alhamdulillah udah dua tahun terakhir. Kalau sepuluh malam terakhir itu masjid markas pemuda hijrah itu sampai nutup jalan. Kalau sekarang mungkin sampai ke jalan. Alhamdulillah kalau sepuluh terakhir dua kali lipat dari yang sekarang. Kebayang gak? Sekarang aja udah luar biasa ya. Itu dua kali lipat full ribuan puluhan ribu anak muda. Ada yang tatoan, ada yang pakai topi cap ke belakang, ada yang jalan apa datangnya bareng bareng geng. Karena mereka selama ini kayak malas banget itikaf. Kesannya itikaf itu amalan bapak-bapak mereka kan. Sekarang itikaf tuh eh kita itikaf yuk. Tapi bareng geng gitu, datang bareng geng, terus makan apa bala-bala apa bala-bala teh. Bakwan, makan bakwan gitu kan Makan cilok, makan apa Di depan masjid, kok di depan masjid nggak masuk ke masjid Karena masjid udah penuh dari sejak asar Malamnya Kita sholat Sebelas rakaat Kadang satu jus, kadang kurang, tergantung makmum Kalau banyak kode, ya udah kurangin dikit Kadang-kadang baru Satu lembar, dua lembar, belakang udah banyak kode Ada yang bersin Ada yang batuk, batuknya pakai kode Udahan Oke oke oke Soal ya, jadi banyak kode kan. Ada yang di depan langsung kayak apa syahid gitu, jumlah, wow, botol masukin ke ruang DKM, kasih minyak angin, bangun lagi, oh saya di mana ini saya di mana? Di surga, oh alhamdulillah, bangkit lagi dia, sholat lagi ini semangat lah semangat anak muda yang luar biasa. Akhirnya kayak penuh gitu sampai ke jalan-jalan mereka pada ikut malam Qiyamulel dan Nah yang paling penting situ apa? Satu, dia harus syiar, direkam kemudian kita besok diedit jadi satu menit atau sekian menit ditampilkan di sosial media Biar yang lainnya jadi semangat, oh seru ya, seru ya, seru ya, akhirnya jadi tren Masih-masih yang lain bikin juga, cuman kadang-kadang gak semua paham toolsnya Salah satu yang paling penting untuk bisa bikin konser yang kolosal dalam ibadah itu apa? performance dari talent talentnya siapa talent dalam kondisi ini satu muazin cari muazin yang baru dipatahin diputusin itu tuh kayak azannya baper banget nggak nggak nggak bercanda, bercanda. Oh, wow. jadi mulai curhat ya silakan curhat di depan diputusin visabilillah ya karena hijrah maksudnya jadi azannya tuh kayak Kenapa gitu kan? Salah aku apa? Hmm. Nggak, nggak. Cari. Muazin yang azannya tuh kayak uh, saya dulu pas Muzamil belum uh, ngehit dan belum ada pemuda hijrah. Muzamil sama gengnya tuh anak-anak ITB, UPI, Unpad dulu ngaji ke rumah. Apa yang kita pelajari? Dua, satu belajar ngaji yang makomat itu. Yang kedua belajar azan. Saya ajarin Muzamil azannya Al-Aqsa kayak gimana. Jadi azan kita kalau belajar uh, seni tilawah itu, kita bukan belajar suara kayak digimanain tapi kita belajar menghayati apa yang kita baca, karena sebaik-baik bacaan Al-Quran dari hati bukan dengan suara dan lisan saya di Mesir dulu alhamdulillah pernah ikut kayak audisi tilawah Al-Quran di TV gitu, namanya uh, Mizmar Az-Zahabi seruling emas ada dua acara, Mizmar Az-Zahabi sama min ajmalis saud, suara-suara indah saya ikut tuh, sok pede aja gitu kan, ikut. Alhamdulillah ternyata pesertanya banyak banget, orang Arab, orang-orang Mesir suaranya kan bagus-bagus tuh. Alhamdulillah mungkin karena jurinya kasih yang ngeliat muka saya, dapat 10 besar. 10 besar dikasih acara di TV, alhamdulillah jadi nomor satu Langsung dikasih 20 episode acara di televisi Mesir dan itu... Um, artinya emang performance seorang talent, azan dan dan imam itu penting banget untuk jamaah bukan mau gaya-gayaan Saya kalau lagi bikin crowd event di alun-alun satu kota Saya selalu agak bawel soal sound Terutama monitor buat yang saya pakai sendiri Kenapa? Karena itu akan menentukan saya bagus atau enggaknya performance ketika ngimamin Kenapa? Buat saya kalau imamnya nggak terlalu mood, nggak dapet nih kasihan makmumnya kita pengen makmum itu tuh kayak bisa nge gitu dengan imam, ik bisa ikut gitu apa yang dibaca imam. Walaupun gak ngerti, imam baca apa gak ngerti. Tapi saya kayak, apa ya kok kerasa banget ya di hati. Nah ini nih penting nih. Dan targetnya bukan yang di slav pertama. Di slav pertama itu udah pada soleh. Mereka bukan target. Lagian mereka hafal air yang dibaca, bahkan mungkin udah berkali-kali dengar di Youtube. Misalnya saya baca, Ar-Rahman, album favorit kan. Kok tadi gak dibaca Ustadz Yang favorit keduanya al -Qiyamah. Jadi baca Ar-Rahman misalnya, kan mungkin teman-teman yang di sini itu udah pada bukan hafal lagi. Ah udah dari segala macam versi Ar-Rahman, versi muzamil versi Takim Malik, versi siapa lagi? Ibrahim Quran, versi uh, apa? Acuping dan, dan segala macam banyak versi. Target saya tuh yang di luar sana yang nggak ikut sholat. dia kayak cuman penasaran dong apa sih rame-rame. Nah, itu tuh target. Makanya sound saya salunannya, sound sampai ke belakang. Karena target saya ketika saya ngimamin yang paling belakang. Kalau di alun-alun tuh yang di luar pagar. Yang mereka nongkrong di luar pagar ada acara apa sih kayak konser gitu kan. Nah dia targetnya. Begitu saya sholat langsung saya ngebayangin muka mereka yang penasaran. Antara penasaran dan kayak nggak tertarik gitu. Maka saya harus performance buat mereka tertarik. Alhamdulillahirrabbilalamin. <tosaran> <tosaran> <tosaran> Itu ngebayangin mereka. Kadang-kadang kegeeran, pasti mereka tertarik nih. <tosaran> Sombong gitu Jadi berharap mereka Yang tadinya apa sih apa sih apa sih Lama-lama wah kayaknya seru juga ya Diam-diam eh gua ke belakang dulu sakit perut Padahal dia mau wudhu terus sholat diam-diam Dan itu kejadiannya banyak loh Efek dari apa? Efek dari Sound yang bagus Tapi kan di zaman nabi soundnya gak gini-gini amat ustadz. Nah nabi itu soundnya tuh super perfect Kenapa? Salah satu hadis cerita gimana Sound system di masa nabi itu keren Pernah dengar belum? Soundnya berbentuk mujizat Kita nggak loh nggak bisa mujizat udah, yang mahal son teh Karena nggak bisa menciptakan mujizat kan mujizat hanya untuk para nabi Nabi itu soundnya mujizat loh Gimana mujizat nabi ketika Haji Wada Haji Wada itu kan crowd banget kan Lebih dari 100 ribu orang tuh berkumpul di Arafah Nabi itu perform speech Di atas mimbarnya di Jabal Rahmah Itu tuh nggak pakai sound system mic kayak gini nih tapi orang yang paling belakang mendengar suara nabi sejelas orang yang paling depan. Orang yang paling belakang mendengar suara nabi sejelas orang yang paling depan dan nabi nggak perlu teriak-teriak, "Eh, dengar gak lo? Apa apa apa? Nggak nggak enggak kayak gitu. Dia nggak dengar dari paling belakang tuh sampai paling depan tuh sama aja. "Eh, gue di sini aja santai kenapa? Suara nabi itu kayak kita pakai earphone gitu." Kalau sekarang kan udah ada teknologi kalau umroh pakai kayak gituan ya, apa gitu namanya teh. Hah? Bluetooth gitu kan, yang dia umroh tawaf terus e, si pemimbingnya cuman bisik-bisik aja tapi yang selain semua ikut. Robbana, terus Robbana se -se serombongan. Kalau dulu kan Robbana, apa Ustadz? Robbana, oh iya iya. <gulau> Karena kan lagi tau kan rame banget tuh, Kalau sekarang udah ada teknologi. Nah teknologi kita itu kalah sama mujizat Rasulullah Wasallam. Karena Nabi itu nggak perlu teriak-teriak, ya ah, Makkah. Ya mak secara tapi kedengarannya sampai ujung, masya Allah, masya Allah. Dan suara efeknya itu desainnya itu udah dari langit, settingannya, operatornya, mixernya itu udah di langit. Jadi pas banget, reverbnya pas, lownya pas, midnya pas, heightnya pas. Jadi kayak di monitornya dapat pa nya dapat apa tuh Ustadz? Saya juga nyontek. Pokoknya gitulah. Suaranya bagus banget. Sehingga buat saya, sound system masjid itu tuh penting banget. Jangan diremehin. Kadang-kadang kita kayak bikin masjid itu bagus, soundnya irit. Sound cuma 50 juta. Padahal maaf teman-teman kita, saudara kita non muslim, yang di gereja, sound gereja itu paling murah tuh 1M loh. Makanya kalau teman-teman yang senang ngoprek-ngoprek sound digital yang ada di komputer tuh yang aplikasi, kan ada menu katedral kan? Suka ada menu suara katedral. Sound effect katedral. ada enggak? Sound effect masjid. Karena kan karena masjid tuh gak standar soundnya. kalau katedral itu standar sampai ada hall katedral apalagi banyak kan tapi masjid nggak ada karena masjid yang standar soundnya tuh cuma masjid haram sama masjid nabawi yang kalau kita jadi jamaah di mana aja suaranya sejelas di depan gitu dan efeknya tuh dapat banget nah ini buat saya penting kenapa biar semuanya terasa di hatinya karena ada cerita lucu di alatif Al pemuda hijrah kita lagi sholat maghrib waktu itu. Saya baca pas al-qiyamah juga. Ada satu anak muda, dia lagi kayak main gitu ke temennya di kos-kosan dekat masjid. Cuman karena lagi rame di kos-kosannya, dia mau ke toilet, toilet penuh. Akhirnya dia ke masjid. Kan salah satu tempat nyari toilet itu biasanya kalau nggak ke pom bensin masjid kan. Nah dia ke masjid nih. Ke masjid eh, memang harusnya toilet masjid memang Masya Allah harus yang sangat layak gitu. Uh, dia ke masjid, masuk aja ke toilet di alatif, Al duduk di toilet. Sound kita tuh kan surround kan, jadi ke toilet juga kedengaran dong. Pas saya ngimamin, baca Al Kiamah, Kiamah, dia lagi duduk. Tiba-tiba dapat hidayah. Masya <laughs> Allah kan ya, kita nggak nyangka kan? Bukan dapat hidayah dalam rangka itu, enggak. Allah kasih dia hidayah lewat asbab dia punya ha, hajat. Dan masjid memfasilitasi. Dia duduk, ini apa ya? Kayak suara dari langit, C. Dia ngomong kayak gitu, dia keluar dari toilet, terus dia mojok gitu dalam masjid. Duduk di pojok, dengerin, gak sengaja dia netesin air mata. Dia kayak dapat banget di hatinya. Tapi dia nggak ikut sholat, kenapa? Udah lupa cara sholat. Dan dia kayak nggak pede gitu mau sholat nih baju saya bersih nggak ya bersih nggak ya ya udah gue duduk aja di pojok yang penting dengerin karena kayak sayang banget ngelewatin bacaan ini itu denger di pojok sampai beres nangis pulang ke rumah entah gimana kejadiannya minggu depan dia datang lagi udah siap dengan pakaian sholat ikut sholat ikut ta'lim, ditelepon sama ibunya orang Makassar kamu di mana di masjid ah kok bisa kamu di masjid ibunya nggak percaya dari masjid kalau dia di tempat-tempat di hiburan ibunya oh ya udah lanjutkan gitu. <laughs> Tapi kalau di masjid, ya, oh, ken kamu kenapa, kamu kenapa, heran gitu kan orang tuanya. Kamu hati-hati interaliran -hati, aliran apa, keras segala macam. Enggak-enggak mah ini uh, aku dengerin bacaan uh, ustadnya. Akhirnya dia ikut sholat, nah pas ada yang kita kayak ajak maju ke depan, dia angkat tangan, maju dia cerita. Saya tuh dapat hidayah gara-gara ke toilet. Kenapa soundnya masuk? Bukan sengaja sound di toilet diginiin, enggak. Soundnya emang kedengaran sih ke toilet, dan dia tuh. Imam baca dan makanya kalau kita lagi sholat itu jangan berpikir bahwa ini sekedar ritual, ini sekedar kewajiban. Ini tuh dakwah dengan konten sholat. Buat saya performance saya ketika ngimamin itu saya lagi ceramah tapi kontennya ayat-ayat. <tuh> itu kan lagi ngomongin apa? Sakaratul maut. Wah, bisa Kok, itu tuh saya lagi ngebayangin kalau saya lagi kena sakaratul maut sampai bertaut betis kanan dengan betis kiri, menahan rasa sakit dicabut nyawa Lalu melihat keluarga kita, istri kita, anak kita, atau kalau nggak ada mantan lebih parah lagi tuh lebih sakit gitu kan Sakaratul maut datang mantan, aduh, lebih berat sakaratnya jadi Walta Fatih bisa kalau dia ngyaksiin keluarga besarnya Walwana An saat itu kita mulai sadar inilah firak perpisahan tapi udah nggak bisa ngomong apa-apa kita nggak rela pun tetap harus berpisah saya belum siap ninggalin anak-anak saya banyak dosa sama anak-anak saya belum ngedidik mereka dengan baik udah harus pergi. Saya belum siap ninggalin pasangan saya. Saya cinta banget sama dia. Saya nggak bisa sendiri, harus pergi. Gimana nasib mereka? Saya nggak ninggalin apa-apa buat mereka, harus pergi. Saya belum apa, janjian sama istri saya kalau salah satunya meninggal dia nggak boleh nikah lagi, pergi. <tuh -tuh. Ini namanya wa dzan anhuul firq wal tafatisaq ila rabbika kayo ma idinil udah kembali kepada Allah. Wa la wa la Dulu dia di dunia nggak mau sedekah, nggak mau sholat. Dia selalu mendustakan nasihat-nasehat. Sekarang dia baru sadar, tapi sudah terlambat. gitu kan? Jadi puisi segini, eh. Itu ketika saya baca itu, saya tuh bukan lagi bersenandung, tapi lagi mencoba mewakilkan teks dalam bahasa irama makomat Itu filosofi dari makomat yang dulu saya sempat share ke Muzamil and the Gangs. Artinya emang kalian tuh kalau mau jadi imam yang benar, jangan ngandelin suara doang. Karena suara itu relatif lah. Tapi andalkan perasaan di dalam hati dengan pemahaman Nah ini akhirnya orang yang sholat jadinya kayak wah seru juga ya. Kalau bahasa teman-teman yang baru hijrah tuh wah acaranya sadis banget loh. Sadis katanya. Ada yang bilang wah gila loh acaranya. Sholat gila. Cuman. Ini kan bahasa-bahasa yang masih namanya juga orang baru kan. Ya nggak apa-apa lah yang penting buat dia gila itu artinya keren gitu kan. Gila itu artinya seru. Gila itu artinya wah gue dapet banget pas sholat kemarin. Cuman dengan bahasa santainya mereka intinya itu syia. Itu namanya sih sehingga kita nggak bisa menjudge buru-buru ketika ada orang kayak misalnya e, lagi posting kebaikan, tilawah atau apa. Wah ria loh, lo. Belum tentu. Karena yang tahu isi hati hanyalah Allah kemudian dia sendiri. Pakai kata kemudian, jangan dan. Kadang kita suka bilang Allah dan dia, Allah dan saya gitu kan ya. Bukan, Allah kemudian saya. Kenapa kemudian? Karena kita tahu setelah Allah memberi kita tahu. Allah yang maha tahu kita sendiri kadang gak tahu. pernah ngerasa kayak gak ngerti tentang isi hati kita sendiri kenapa ya saya pengennya gak tertarik tapi kok tertarik ya sama dia Cik. kenapa saya gak bisa maafin dia sih kenapa kok saya gak bisa lupain dia sih itu kan kita gak ngerti kan karena Allah belum memahamkan kita kalau Allah pahamkan, oh ya sih gue ngerti sekarang kenapa itu kadang-kadang kita suka lupa bilangnya Allah dan saya, enggak berarti sama-sama tahu dong, enggak Allah kemudian kita kalau bahasa Arab itu disebut dengan summa, bukan wa. Kalau wa itu kesannya kayak selevel banget gitu sama Allah. Artinya kita nggak bisa menjad, oh ini, rio, ini, ini sombong, ini, nih, apa segala macam nggak bisa. Karena kita nggak tahu isi hatinya. Cukup nahnu nahkum bizza wahir. Kita berhukum dengan yang tampak. Yang nggak tampak, ya udah kita kembalikan kepada Allah. Tampaknya apa? Dia sholat ya udah keren ya. Tampaknya apa dia ngaji, kerennya. Tampaknya dia apa, bantu orang lain di jalan, kerennya. Tampaknya dia apa, dia kayak lagi apa, uh, uh, bikin proyek sosial, Keren ya, kerennya, kerennya. Yang tampak jangan selalu ngeliat hal yang sifatnya batin, padahal yang tahu isi batin seseorang itu Wa kau lakkum awijharubi innahu alimun bidatis sudur dan kita nggak tahu. Jadi buat teman-teman. Syiar sosial media itu salah satu cara kita mengekspresikan keikhlasan kita dengan syarat kita jaga ria. Saya yakin kita mau maulah ibadah karena pengen pamer. Ngapain sih ibadah pengen pamer kan ya. Tapi kadang-kadang kita terjebak ria itu bukan karena pamer. Kita tuh terjebak ria biasanya karena nggak mau diremehin orang. Kalau sengaja pamer insya Allah tuh bukan level kita lah itu mah level anak kecil banget. Karena anak kecil kalau sholat pengen diketahuin orang kan, terutama emaknya gitu. Saya waktu kecil kan di Aceh itu rumah saya depan rumah e, laut, belakang rumah gunung. Jadi kita pernah ngerasain banget yang namanya kehidupan si bolang. Wah pulang sekolah jam 1 siang karena sekolah negeri. Langsung buka baju cuman pakai celana merah itu, bajunya pakai baju singlet kayak ala-ala laskar pelangi gitu kan. Udah langsung main di laut, berenang. Bareng adik saya, bareng geng saya gitu, main berenang di laut, metik kelapa, kelapa wakaf namanya. Ada kebun kelapa pinggir pantai, itu wakaf, siapa aja boleh ngambil. akan kita petik, kupasnya pakai gigi. Woi, buang banget gitu kan. Makanya gigi berantakan. <gak> nah habis itu makan uh, ke laut. Adik tenggelam, pernah masuk palung gitu. Kan Laut Aceh itu samudera. Dan salah satu spot surfing, cuman dulu saya gak tahu surfing makanya saya nyesel banget. Kalau tahu dari dulu udah jadi pro surfer sekarang. Deus Cie. Cuman tahunya surfing justru kemarin di Jawa Barat, ke Batu Karas, jadi udah telat gitu. Padahal Aceh itu ombaknya 3 meter, 4 meter dan itu ombak ngeri banget lah, lebih ngeri daripada apa, e, daripada pantai-pantai e, yang mungkin di tengah kayak Sulawesi yang tenang buat snorkeling. Tenggelam, wah kita tolong rame-rame rescue, udah ditarik kedua-dua, udah, udah penuh airnya, gitu, gituin keluar. Begitu dia sadar, saya dimana, saya di mana. Alhamdulillah kamu selamat, awas jangan bilang-bilang ke mama langsung di, di teror gitu oh iya iya bang iya bang pulang malam dia menjadi makan masih trauma gitu kan habis tenggelam besok dipanggil emak ema saya abang saya manggilnya abang abang ada sini kita kayak ipin upin karena usia kita beda setahun doang jadi kayak deket banget gitu setiap hari berantem abang ada sini apa kemarin kejadian di laut itu bahasa sumatera gitu kan nggak ada mak jangan bohong kamu emang kenapa saya langsung ngelirik adik saya Yo, saya nggak ngomong nggak ngomong ke mak Ternyata yang ngomong itu tetangga. Oh, ya udah pokoknya nggak boleh berenang seminggu. Ya mak, akhirnya kita ke gunung. Kalau di gunung permainan yang paling kita suka lagi lagi hujan tuh lempar-lemparan kodok. Hujan deres, cari kodok. Wow oh, oh, lemparin, langsung kena badan. Oh, oh, wih, kodok. Lem, nakalnya si Bolang lah ya. Lempar-lemparan kodok, udah udah mendekati udah lewat asar lupa dengan suara asar biasa anak-anak ya jadi asar itu waktu lagi kita lagi kayak seru-serunya ibu saya langsung datang bawa balok balok itu panjang banget tapi alhamdulillah nggak pernah kena balok itu mah cuma ngegertak doang bawa balok abang udah lupa di mana rumah masih ingat mah langsung lari itu bahasa maksudnya pulang gitu tapi bahasanya udah lupa di mana rumah enggak enggak masih ingat mak langsung lari mandi sholat sholatnya di dapur biar dilihat sama emak gitu tadi sholatnya oh, oh, oh. begitu rakaat terakhir mak datang oh, oh. itu itu tuh riaknya anak kecil kalau orang orang dewasa riaknya udah enggak kayak gitulah kita tuh nggak mau lah pamer buat orang lain. Wah, gue sholat loh. ngapain juga kayak gitu kan? Semua orang juga sholat. Tapi kadang-kadang kita riaknya karena nggak mau diremain orang dan itu yang paling bahaya. Karena saya juga sering banget kejebak kayak gitu. Nonton kayak baru kayak di sini nih acara Tabligh Akbar. DKM nggak kenal saya karena saya nggak pernah muncul di TV. Tapi DKM gak main sosmed. Jadi kita kayak nggak nyambung gitu. Gap apa? Gap usia se. DKM gak main sosmed jadi gak tahu saya. Saya gak masuk TV jadi DKM gak, gak, gak pernah ngeliat saya. Pas bikin undangan, undang, mengundang pesan Rataki, Pak ini kita di depan harus menjadi intenda. Soalnya jamaahnya banyak. Siapa sih yang ceramah hara Udah tenang aja. Masjid juga kalau ada acara-acara besar yang damai-damai apa gitu di TV teh. Itu ramai penuh kok masjidnya dan nampung gitu kan. Oh ya udah Begitu datang Alhamdulillah ternyata sampai ke jalan-jalan. DKMnya bingung. nih siapa lagi penceramahnya? Saya datang duduk di soft pertama. DKM nanya ke saya, Dek. Ustadnya udah datang belum? <SILENCIO> itu kan mancing banget kan? Kenapa? Pakaian gini, pakai baju biasa, pakai kupluk, nggak ada yang nyangka itu us Ustadz. Dek udah datang belum Ustadnya? OTW Pak? Oh, iya. oh bro. datang ke panitia us apa? Ini kenalin Ustadznya. dia langsung gini. Kayak nggak percaya gitu. Ini Ustad bener gak ya? Nih jangan-jangan halu bid'ah. <SILENCIO> akhirnya muncul kan karena diremehin kan jadi jadi kepancing kan oh bapak lihat aja bentar lagi <laughs> muncul tuh ria ria mulai datang tuh pas waktunya sholat di panitia dorong dorong ustad ustad ustad maju ustad maju kita pengen dengar Al quran dari bacaan ustad DKMnya gak ngedorong dan saya nggak mau dong nggak didorong DKM kan kayak ngerasa aduh ini nggak dapat legalitas gitu makanya tadi karena didorong dorong sama imam masya allah mohon maaf nih kepada ustad Harusnya beliau yang ngimamin, tapi karena beliau yang dorong, bukan saya loh ya. Dorongnya kenceng lagi tuh. Aduh, saya gak bisa menghindar sih. Karena DKM-nya ada orang, saya mah biasa aja, diam-diam aja gitu kan. Tapi dorongan dari belakang tuh kenceng banget. Aduh, gimana nih, saya gak bisa nolak. udah yaudah deh, Berdiri aja depan, DKM-nya gini. Oh, dalam arti, uh, ya udah, nanti Bapak denger aja. Sholat nih, sholatnya udah gak bener tuh udah udah, udah kayak pengen membuktikan gitu. Allahuakbar. KKMnya ikut semuanya. <Syukur> alamin. Gimana pak bacaan saya? <Glian> <Syukur> ya udah tuh, ria tuh. Ustadz kayak gitu, ya kadang-kadang. Makanya selalu harus di dunia. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak nggak sengaja gitu kan wasawi sus setan kan suka datang gitu karena diremehin beres sholat tadi bacanya sebaik mungkin yang kita bisa harusnya niatnya pengen syiar buat anak muda tapi sekarang malah jadi pengen pengakuan dari satu, satu orang yang ngeremehin kita beres sholat langsung balik arah melihat ke arah DKM-nya duluan beliau udah gini-gini beres masuk ke ruang DKM Ustad mohon maaf saya saya tadi seuzon sama Ustad oh ya nggak apa-apa udah biasa. Nah, kayak gini-gini tuh namanya Ria yang terpancing, bukan Ria yang sengaja. Tapi sama Ria dan menghanguskan paha, pahala. Jadi jangan langsung kita menjas ada orang yang ketika dia uh, syiar, berarti Ria belum tentu. Jangan-jangan kita diam-diam aja, gak ada yang tahu. Tapi suatu saat kepancing, kita udah habis-habisan ngebantu apa segala macam, ternyata gak dihargain, baru kita ungkit. Tahu gak siapa dulu? Tahu nggak gimana ceritanya? Tahu nggak apa yang terjadi segala macam mulai satu dua tiga gugur gugur gugur berguguranlah amal kita yang tadinya kita rahasiakan gara-gara kepancing diremehin orang lain bisa juga kayak gitu jadi nggak selalu ikhlas itu harus disembunyiin makanya dulu ada cerita um, di zaman Rasulullah SAW itu pernah ada kayak fan uh, crowdfunding ya lagi ada Sahabat yang butuh bantuan, terus Nabi nanya siapa yang pengen berinfak fi sabilillah. Sahabat dia majah nggak ada yang, nggak ada yang angkat tangan. Kata Nabi siapa yang pengen berinfak fi sabilillah membantu saudaranya dia. Siapa yang pengen uh, punya amal dan punya kebaikan yang sampai di akhirat. Satu orang sahabat berdiri, saya Rasulullah. dia datang bawa satu genggam korma. Satu genggam, ini asbabul wurud dari hadis mansanah sunnatan fil islami sunnatan hasanah. Dia bawa segenggam korma, dia taruh depan Nabiya Rasulullah. Ini adalah infak saya untuk saudara saya yang butuh. Lalu Nabi tersenyum dan mendoakan dia. Allahumma aati munfiqan ya Allah berikan kebaikan untuk orang yang yang berinfak. Nabi tersenyum kepada dia dan memberikan kabar gembira kepada dia bahwa dia dapat pahala yang banyak. Baru yang lain padanggah. Pada uang gitu ah ternyata ini serius nih serius nih pada pulang datang datang ada yang bawa korma ada yang bawa gandum ada yang bawa pakaian layak pakai sampai menggunung dua bantuan e, donasi di depan Rasulullah satu makanan satu lagi pakaian lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah semua terkumpul bersabda mansan fil islami hasanah siapa yang di dalam Islam memulai atau mencontohkan satu kebaikan maka dia dapat pahala kebaikan dari setiap orang yang menirunya. Artinya apa? Orang yang pertama tadi berinfak hanya segenggam korma. Dia pahalanya bukan segenggam korma. Semua yang orang infakin dalam event itu. Dia dapat pahala. Kenapa? Itu yang disebut dengan sunnah hasanah. Atau syiar fil islam. Itu yang disebut dengan mencontohkan kebaikan. Makanya nanti kita akan ada fundraising buat bangun pesantren. Alhamdulillah sekarang kita udah e, membebaskan lahan di daerah soreang Kabupaten Bandung karena kalau di kota Bandung kita ada Taman Pramuka bagian udah susah nyari lahan sekitar 3 hektar di kota Bandung udah nggak mungkin akhirnya kita coba agak sedikit pinggir jadi kita bilang tuh ada tempat untuk daily ada tempat untuk weekly weeklynya tuh untuk kayak sholat Jumat seminggu sekali nah ini Masantren nah, ini kita bikin agak sedikit di pinggir, tapi di situ tuh anak muda bakalan jadi tempat nongkrong. Kebayang nggak kita nongkrong sambil ngopi gitu kan? Kafe itu kan hanya istilah pembaharuan dari warung kopi. Jadi konsepnya tetap aja warung kopi orang ngopi, tapi kopinya kopi rakyat gitu, kopi anak-anak muda dengan produk-produk lokal. Nah, kita ngopi di situ. Begitu azan, menjelang azan 10 menit itu keluar 1 minute booster. Tentang keutamaan-keutamaan sholat jamaah, jamaah dan itu udah ada LED-nya, kemudian sound-nya udah di mana-mana. Sehingga orang sambil ngopi itu udah dengerin keutamaan sholat berjamaah itu apa aja, begitu azan, langsung pada tutup sementara sholat berjamaahnya nggak jauh-jauh. Selama ini kalau kita nongkrong, musola jamaah itu di basement atau di tempat yang kayak musola kecil gitu kan, jadi kurang kayak dapet gitu. Kalau sholatnya kayak gini, tapi sekelilingnya itu tempat nongkrong kan nyaman nih. Masjidnya kayak gini, tapi sekelilingnya emang tempat nongkrong. Dan kita bisa memudahkan anak muda untuk punya lifestyle tapi nggak jauh dari dari agama gitu. Nah nanti kita akan uh, fundraising. Terus saya memotivasi nih teman-teman. Kita coba praktekin semangat para sahabat untuk tadi. Man fil islam sunnatan hasanah. Apa maksudnya? Orang yang pertama-tama beramal lalu dilihat orang lain. Kemudian ditiru itu pasti beda banget pahalanya dengan yang meniru. Kalau kita yang niru, kita dapat pahala amal soleh kita sendiri. Kalau kita ditiru, kita dapat pahala amal soleh kita sendiri plus amal soleh orang yang meniru. Jadi agak-agak mirip dengan MLM sih, karena ada share reward gitu kan. Cuman ini MLM paha pahala. Yang pertama paling gede, yang kedua dapat juga, yang ketiga makin kesini tuh dia makin banyak share dan makin banyak dapat share dari yang lain yang meniru dia. Intinya adalah di sini berlaku kalimat. Wasabikun asabikun, as ulai kalmu Apa artinya? Apa artinya? Tahu nggak kenapa ada dua kata sabikun di surat al kiam al waqiah itu? Wasabikun asabikun. Kenapa ada sabikun sabikun? Maksudnya Orang yang sabikun Sabikun itu musabakoh Berlomba-lomba saling mendahului Orang yang pertama-tama Berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia Mereka juga yang pertama-tama Dan duluan masuk surga Itu maksud dari ayat tersebut Jadi kalau kita mau nanya Siapa orang yang duluan masuk surga Ustadz? Maka perhatikanlah siapa yang paling selalu di awal dalam beramal sholih. Baik itu sholat jamaah di sholat pertama, datang duluan, maupun yang lain-lain. Termasuk amal sosial. Amal-amal yang sifatnya bermanfaat buat orang lain. Dia selalu yang angkat tangan. Salah satu contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu kenapa sampai Nabi bilang kalau ditimbang amal bahasa Nabi mah iman. Iman itu dalam bahasa tafsir itu amal soleh sebagian artinya kalau ditimbang amal Abu Bakar di satu timbangan lalu ditimbang amal kaum muslimin seluruh dunia sepanjang sejarah satu timbangan i, e, amal atau imannya Abu Bakar lebih berat kenapa karena enam kalau nggak salah dari 10 sahabat yang masuk surga dijamin mubah Syarun, Nabil jannah itu enam orang diantara mereka itu masuk masuk Islam lewat Abu Bakar loh Abu Bakar yang ngajak mereka masuk Islam sehingga salah satu contohnya siapa Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ini kan masuk masuk Islamnya lewat Abu Bakar nih. Maka setelah setelah Abdurrahman bin Auf masuk Islam, kebayang ya gimana infaknya Abdurrahman bin Auf. Maka pahala infak itu semua juga sama mengalir kepada Abu Bakar as. -Siti. Gimana Abdurrahman mau nyaingin Abu Bakar nggak bisa? Belum lagi Usman, Usman tuh kalau ngasih itu nggak tanggung-tanggung. Sekali dia bersedekah, angkanya kalau kita konversi ke rupiah itu 10 miliar. Sekali ngasih itu 10 miliar dan itu receh buat Usman. Di belakang masih nggak nggak tahu nggak kayak itu udah, udah males menghitungnya. kayak gitu-gitu C Sampai Abdurrahman bin Auf itu ya, nangis gara-gara terlalu kaya. Coba. Kalau kita nangis miskin dia nangis kaya. Abdurrahman lu kenapa nangis? Iya nih, kaya banget C kalau kita, aduh gimana ya, gak bisa makan, gak punya ini, gak punya pulsa, nangis. Dia mah, aduh pulsa gue kebanyakan nih. Unlimited gitu. Abdul Abdurrahman bin Auf. Dia saking kayanya Abdurrahman bin Auf, ketika beliau ngasih hadiah buat istri-istri Nabi setelah Rasulullah wafat. Kenapa dikasih hadiah? Soalnya kan istri Nabi itu ada SOP Nabi kan? SOP Nabi itu apa? Gak boleh istrinya menikah lagi setelah Nabi wa wafat. Karena istri Nabi kedudukannya sebagai ibunya kaum muslimin. Masa kita mau nikahin ibu sendiri, nggak boleh kan? Nah akhirnya, karena Nabi udah wafat nggak ada yang nafkahin istri-istri beliau Abdurrahman berinisiatif ngasih hadiah buat istri-istri Nabi Sembilan orang semuanya dikasih satu-satu Satu orang istri Nabi kalau dikonversi ke rupiah hadiahnya 21 miliar Satu orang istri Nabi dikasih 21 miliar Jadi sekitar 200 miliar hadiah satu orang, satu orang, satu orang Makanya setelah Nabi wafat Kehidupan Aisyah radiyallahu anha itu udah lebih Kayak terfasilitasi gitu Kalau dulu lebih ke zuhud dan luar biasa kona'ahnya Kalau sekarang walaupun tetap hatinya zuhud dan hatinya kona'ah Cuman secara fasilitas hidup udah terpenuh Terpenuhi Sehingga muncul komen dari ponakannya Aisyah Apa komennya Kalau bahasa sosmed sekarang dia kayak story gitu Terus dia nge-tag Aisyah Dia bilang At Aisyah sekarang udah beda dengan yang dulu, gitu bahasanya. Ternyata itu di capture oleh sahabat di forward ke Aisyah. Aisyah tuh lihat Abdullah kayak gitu tuh ininya storynya. Aisyah mana? Akhirnya kalau ini bahasa sosial media, Aisyah broadcast demi Allah saya nggak akan mau lagi ketemu dengan at Abdullah underscore Zubair. Abdullah bin Zuber, gak mau ketemu lagi Di capture lagi nih sama orang ketiga Namanya Nami Namimah, ada domba ya Dia capture, di forward lagi ke Abdullah Abdullah tuh Aisyah marah sama kamu Abdullah kaget, loh Aisyah marah sama saya Saya salah ngomong nih, langsung delete story storynya Tapi kan udah ketahuan Akhirnya datang ke Aisyah, Aisyah gak mau maafin Sampai Abdullah meluk kakinya Aisyah Karena itu kan uh, uh, Bibi, bibi itu kan muhrim kan Dipeluk kakinya Aisyah Bibi-bibi oh, maafin saya maafin saya Enggak-enggak saya gak bisa maafin kamu Kamu udah ini banget nyakitin perasaan saya banget Pokoknya saya gak mau ketemu kamu Kata Abdullah Bibi-bibi lupa dengan hadis Nabi Tidak halal bagi dua orang mukmin Memutuskan silaturahim lebih dari Tiga hari dan ini udah hari keempat Bibi, benarkah itu sabda Rasulullah Benar Bibi, akhirnya Aisyah mengatakan Nazri, Nazri, Nazri, gimana dengan Sumpah saya, gimana dengan Sumpah saya Akhirnya Aisyah memerdekakan sepuluh orang Budak, demi bisa me me apa, Mencabut sumpahnya Ini menunjukkan bahwa uh, Abdurrahman tuh kaya banget, ngasih Hadiah aja gede-gedean Nah semua kebaikan Abdurrahman bin Auf Utsman bin Affan dan yang lain-lainnya Yang masuk Islamnya lewat Abu Bakar pahalanya ngalir kepada Abu Bakar belum lagi ketika ada kesempatan beramah soleh, Abu Bakar itu selalu duluan. Satu-satunya orang yang bisa ngalahin Abu Bakar dalam beramah soleh cuman Rasulullah s.a.w. Kalau perempuan Khadijah anha Cuman mereka berdua yang bisa ngalahin Abu Bakar. Makanya Khadijah juga dijuluki dengan nama Khadijah as siddiqah Kalau laki-laki Abu Bakar as-siddiq. Kalau perempuan Khadijah yang as siddiqah kalau Aisyah kan dia Humairoh gitu kan ya. Nabi kan kalau manggil Aisyah ya Humairoh gitu kan. Atau ya Aisy gitu kan. Kalau sampai di Sunda ya Eish gitu kan. Itu bahasa bahasa Arab yang jadi bahasa Sunda. Apaan sih Ustadz? Ya gitulah <tuh> Maksudnya Abu Bakar tuh kalau misalnya Nabi bilang gini. Oh sahabat-sahabat. Ada satu hadis yang redaksinya kurang lebih terjemahnya gitu. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberikan makan anak yatim? Abu Bakar, angkat tangan. Ana ya Rasulullah, apakah itu Ria? Bukan, itu syiar. Ana ya Rasulullah, bersama beberapa orang sahabat yang lain. Siapa yang hari ini sudah menyambung silaturahim yang terputus? Abu Bakar angkat tangan. Ana ya Rasulullah, bersama sahabat yang lain yang gantian. Yang lain itu gantian, yang pertama angkat, yang kedua nggak angkat. Tapi Abu Bakar angkat terus. Siapa yang sudah memberikan uh, uh, menyelesaikan hajat saudaranya yang punya masalah? Ana ya Rasulullah, Ana ya Rasulullah, setiap nabi nanya amal solih Selalu Abu Bakar angkat tangan Ana ya Rasulullah Jadi dalam satu hari Abu Bakar itu beramal dengan amal Yang orang lain itu dilakukan rame-rame Tapi dia sendiri Ana ya Rasulullah, Ana ya Rasulullah Rasulullah senyum sama Abu Bakar. Dan itu absennya dilakukan oleh Nabi Dua kali, malam dan subuh Siapa yang sudah begini, siapa yang sudah begitu Ana ya Rasulullah, Ana ya Rasulullah Jadi mereka saling menyemangati Wah Abu Bakar udah ngelakuin ini, saya juga Abu Bakar saingan beratnya Rasulullah wasallam. Makanya ketika Rasulullah udah wafat, Abu Bakar datang ke Aisyah nanya, "Aisyah," kata Abu Bakar. "Kan Abu Bakar itu ayahnya, Rasulullah itu suaminya. Jadi bisa ngebandingin gitu kan? Aisyah, coba Aisyah perhatiin amal ayah man, amal suami kamu Rasulullah mana yang ayah belum lakuin? Kan kamu bisa ngebanding-bandingin. Apa yang dilakukan Nabi yang ayah belum pernah lakuin?" Kata Aisyah, "Ada apa? Rasulullah itu suka ngasih makan seorang nenek di pinggir kota." Mana alamatnya di mana Sherlock? Sherlock? Ini kalau sosmed langsung datang ke sana. Langsung Abu Bakar ngasih Ma. ngasih makan, nggak mau ketinggalan. Nah kalau kita ngomongnya, ah itu kan Rasulullah, itu kan Abu Bakar. Sementara mereka nggak gitu. Fasta bi kul Oh Rasulullah gitu, saya juga pengen gitu. Abu Bakar gitu, Yesus saya juga pengen gitu. Yang paling berat itu buat Umar. Umar itu nggak bisa ngalahin Abu Bakar. Pernah dia udah hampir bisa, udah hampir nyalip Kayak rosti sama siapa gitu kan. Hampir nyalip kesalip lagi gitu kan di tikungan terakhir. Nah buah kartu tuh pernah hampir di Umar. Dalam bab apa? Infak. Perang tabuk. Nabi mengatakan kita akan berangkat untuk ke tabuk. Kumpulkanlah harta-harta kalian visabilillah. Dan siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah. Allah akan membalikan berlipat ganda. Pulang sahabat pulang. Datang-datang Umar. Bawa harta yang sangat banyak. Nabi mengatakan, ya Umar berapa yang kau berikan? Setengah dari harta saya Rasulullah. Setengahnya tuh banyak banget. Ada onta, ada kuda. By the way, onta perang itu harganya mahal loh. Harganya sama kayak Ford Raptor lah. Double cabin gitu kan. Berapa usah 2 miliar sekian. Itu satu onta. Namanya Rohilatan. Onta perang. Kalau onta sembelih, namanya onta potong. Bukan ayam doang yang potong. Onta juga ada potong yang disembelih pas musim haji itu harganya cuma 40-50 juta. Nah onta yang diberikan sahabat itu rahilah satu ekornya dua miliaran. Dan Umar datang beberapa, bawa beberapa onta, kuda, satu kuda, lawan sendiri ya. Kuda perang berapa harganya, itu datang. Berapa wahai Umar? Setengah dari harta saya Rasulullah. Beres didoain sama Nabi dari dari jauh kedatangan Abu Bakar. Abu Bakar cuma bawa, gak terlalu banyak, gak sebanyak Umar. Bawa gitu. Di atas keledai. bahwa bantuan untuk jihad di atas keledai. Umar ngelayan A'ubakar. Wah kali ini saya bisa ngalahin A'ubakar nih. Itu semangat mereka. Wassabikun assabikun. Wassari'u ilamang firatim mirrabbikum. Fas kul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah bisa ngalahin A'ubakar nih. Senang nih Umar nih. Datang A'ubakar. Ya Rasulullah ini yang bisa saya berikan. Fisa Rasulullah nanya. Berapa yang kau berikan ababak Kata A'ubakar. Ini sudah seluruh harta yang saya miliki ya Rasulullah. Umar kaget bener ya nggak bisa ngalahin Abu Bakar. Ternyata bukan soal angkanya. Tapi pengorbanannya. Umar berkorban dengan setengah hartanya. Abu Bakar berkorban dengan seluruh hartanya. Nabi nanya. Ya Aba Bakar apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar aku tinggalkan untuk istri dan anak-anakku Allah dan Rasulnya. Makanya Abu Bakar kalau ditimbang amal ya. Kalah seluruh umat islam walaupun digabung menjadi satu satu amal soleh. tahu abu Belum lagi nanti semangat semangat mereka dalam beramal soleh dulu-duluan gitu. Kan pernah tuh namanya perang khaybar. Perang khaybar tuh perang umat islam melawan Bani israel yang paling kolosal gitu kan. Itu lebih dahsyat daripada perang-perang yang lain. Dalam perang khaybar satu sore. Nabi itu salallahu alaihi salam bilang ngumpulin sahabat berbaris semuanya. Terus Nabi mengangkat. Uh, Raya beliau, bendera beliau Bendera la ilaha itu Kemudian Nabi mengatakan apa Wahai kaum muslimin Besok subuh Saya akan berikan bendera ini Kepada orang yang mencintai Allah Dan Allah mencintainya Kepada orang yang mencintai Allah Dan Allah mencintainya Akhirnya besok subuh Beres subuh sahabat langsung berbaris rapi Semuanya baris Siap untuk Berharap dialah yang mendapatkan bendera Sehingga itu menjadi pertanda Dia mencintai Allah dan Allah mencintainya Dan itu keren banget Derajat yang sangat tinggi Pas Nabi jalan dari ujung barisan Satu persatu gitu Umar, Ali, Abu Bakar Yang lain-lain tuh berjejer. Yang lucu apa? Umar begitu Nabi udah deket dengan dia Dia maju selangkah dikit gitu Jadi dia kayak, kayak agak muncul gitu Biar ditunjuk sama Nabi Gini Nabi jalan lewatin terus Umar lewat eh lewat <tuh> balik lagi. <tuh> Ternyata bukan Umar. Nih di sini nih semangatnya apa? Semangat pengen dapat kebaik, kebaikan. Jadi sampai kayak ada inisiatifnya, ada improvisasinya. Lucu-lucu lah cerita sahabat tuh. Saking semangatnya tuh jadi kayak kocak, apa seru gitu kan. Makanya kalau ngebahas bab sahabat itu jangan hanya angle-nya yang yang galak-galak gitu kan. Oh, kamu enggak, sahabatnya ada yang lucu, ada yang sahabat kasratul mazah. Apa, apa arti kasratul mazah? Ada sahabat yang dia itu um, Apa ya, komik banget Stand up, komedian banget Kasratul mazah itu artinya banyak bercanda Ada sahabat yang emang hobinya itu bercanda Saking seringnya dia bercanda Sampai ditahzir Sama sahabat-sahabat yang Yang dia Kamu kalau tahu apa yang Rasulullah lihat, kamu akan banyak menangis Daripada ketawa Dia sedih, oh iya ya tapi gue kalau garing gini gak, gak bisa nih. kayak ada yang apa yang kurang gitu kan. Akhirnya dia ngomong sepatah kata ketawa lagi orang teh. Susah buat dia tuh gak bercanda tuh susah. Memang mungkin talentnya dia apa. Uh, gift dari Allah tuh bercanda. Untuk mencairkan suasana. Saking sering ditahzir-tahzir-tahzir disebut dia tuh kayak sia-sia lah. Banyak dosa lah segala macam Dia lapor ke Nabi. Rasulullah saya ditahzir mulu. Dibully di sosial media. Terus Nabi. Uh, manggil sahabat, kenapa kalian bapak uh, mentahzir dia, memarahi, tahzir itu memarahi, memperingatkan Kenapa? Dia Rasulullah bercanda-bercanda terus Ternyata Nabi suka dengan dia Sehingga dalam perang perang khaibar yang tadi saya cerita Dia itu dibawa dekat dengan Nabi Dan Nabi mengatakan apa? Ada satu di antara kalian Yang aku mencintainya yang datang bersama kita dan dia tidak kembali bersama kita Dan ternyata orang itu syahid dalam perang Khaibar yang tadi, kata mazah yang banyak bercanda. Malah dia syahidnya di perang. Jadi sahabat itu bercanda-bercanda, komik-komik-komik, tapi itu syuhada loh. Kalau kita kan mungkin nggak bercanda aja, biasa-biasa aja gitu kan. Ini bercanda aja syahid. Saking kerennya sahabat, jadi angle-angle siroh sahabat itu emang, saya kalau baca siroh kan banyak buku-buku siroh yang tebal-tebal. Makanya kalau cari buku-buku sejarah, jangan yang tipis. Itu detail ceritanya tuh nggak dapet. Kalau mau buku yang de detail yang cerita-cerita kecil ada, cari yang tebal. Cuman sayangnya berbahasa Arab, gundul pula. <laughs> Ini apa? Kok keriting semua? gitu. Ya udah deh. Nah, tadi Rasul keliling. Umar udah ke depan. Eh, nggak ditunjuk sama Nabi. Umar sedih. Duh, bukan saya berarti. Ubakar, kan udah gini-gini senyum-senyum, gitu-gitu. Rasul lewat. Hah, bukan saya. Kemudian sahabat yang lain juga udah udah gitu-gitu. Udah kayak kegairan gitu. Lewat. Ternyata Rasulullah s.a.w. memberikan bendera itu pada siapa? Ali bin Abi Thalib. Semuanya mengatakan beruntung sekali Abu Hasan. Beruntung sekali Abu Hasan. Ini semangat mereka. khairat. Selalu saya Rasulullah. Saya Rasulullah. Angkat tangan bergantian. Termasuk ada kasus masalah pohonnya anak yatim itu. Pohon korma yang di sebelah anak yatim. Milik Abu Lubabah. Abu Lubabah punya satu pohon kurma di sebelah rumahnya anak yatim. Kalau jatuh buah kurma karena rumah anak yatim di Arab itu kan nggak ada atapnya, soalnya mereka bukan musim hujan. Jadi jatuhnya ke dalam rumah anak yatim diambil dimakan karena dipikir ini kayak ada haknya dia di situ kan. Lagi dipegang di mulutnya anak yatim, bisa-bisanya si Abu Lubahbahnya ini, tapi Abu Lubabah ini salah satu ahli badar. Gimana-gimana juga beliau ahlu badar orang keren banget lah. Cuman masih masing orang ada kelebihan dan kekurangan. Diambil tuh dari tangan anak yatim, lalu lagi ditaruh di mulutnya. Jangan, ini kan punya saya, kenapa kamu ngambil? Akhirnya anak yatim lapor ke Rasulullah. Oh, ya Rasulullah, saya baru mau makan, ditarik sama Abu Lubabah. Dipanggil Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, kata Nabi. tapi kan kalau ngomongnya pelan kan? Enggak, ya Abu Lubabah. Enggak. Enggak langsung, Allah berfirman. Enggak. Dinasehatin dulu pelan-pelan. Ya Abu Lubabah, mau nggak kamu aku tawarkan pohon kurma di dalam surga? Yang kamu berjalan di bawah daungannya 100 tahun belum keluar dari naungan dahannya. Saking lebat dan besarnya pohon korma itu. Makanya di surat Ar-Rahman ada eh, apa? salah satu gambaran surga itu terutama buat anak-anak yang senang ke gunung. Itu ada surga para pendaki, namanya surga mudhammatan. Bacanya juga harus panjang karena dia rimbun banget. Sehingga bacanya mudhammatan, artinya apa? surga yang hijau tua maksud surga hijau tua lebat banget hutannya lebat banget kebunnya salah satu cirinya pohon satu aja kita berjalan 100 tahun di bawah naungannya tuh belum keluar dari naungannya mau gak Abu Lubabah punya pohon kurma di surga segede itu kata Abu Lubabah caranya gimana Rasulullah wakafkan pohon kurma kamu di sebelah anak yatim kepada mereka aduh ya Rasulullah itu pohon kurma kesayangan saya ada cerita yang panjang tentang pohon kurma itu dan segala macam lah alasan bahwa dia nggak mau oh ya udah Rasul kan nggak maksa orangnya kan ya nah kamu nggak ikut nggak Rasulullah tuh orangnya easy going banget udah udah tiba-tiba ada sahabat dengerin percakapan itu namanya Abu Dahdah. dia deketin ya Rasulullah ya Rasulullah ada apa Abu Dahdah? tadi saya mendengar nggak sengaja percakapan Nabi sama Abu Lubabah. kira-kira kalau saya ngambil kesempatan itu bisa nggak Rasulullah bisa, Bu Ya udah, selama ini pergi aja dia, Pergi, Abu Lubaba, Abu Lubaba, Bu Dada, Abu Lubaba. Ada apa, Bu ada, Sini sini bentar. Ya udah, Abu Lubaba, kamu tahu gak kebun kurma saya? Kebun kurma kamu, siapa yang gak kenal? Kebun kurma yang paling besar, paling subur, paling bagus di kota Madinah itu milik Abu. Dah, dah, satu kebun kurmanya ada 600 pohon kurma. Satu pohon kurma sekali panen itu lebih dari 100 kilo. Sekilo harganya sekitar 300 ribu. Bayangin aja sekali panen berapa miliar. Itu per 4 bulan panennya, saking suburnya. Berarti setahun kali tiga aja. Itu penghasilan dari kebun kurmanya abu dah. Dah dah. Abu lupa apa? Kamu tahu gak kebun korma saya? Tahu siapa yang gak tahu kebun kurmanya milik abu? Dah dah. Emang kenapa? Mau gak ditukar? Pohon kurma kamu kasih ke saya. Kebun kurma saya saya kasih buat kamu. Beneran, beneran, abu ah, canda, lucu cuah, <tik> beneran. Dialognya nggak gitu gitu ama sih. Ya kurang lebih lah. namanya juga storytelling kan. Wah, beneran beneran. Ya udah udah, salaman. Ya udah salaman. Langsung pergi ke kebunnya. Langsung kayak apa AJB gitu. <tik> udah uh, kasih tahu ke istrinya, Abu Daha. Istrinya lagi kayak berkebun gitu. Uh, Zaujati, kalau orang Mesir manggil Zaujati itu Zajti. Karena bahasa Arab yang paling slang itu Mesir Paling slang Jadi bisa dibilang Mesir itu kayak Indonesia banget lah Kalau Arab Saudi itu kayak Malaysia Bahasanya terjaga gitu kan Kalau Mesir itu Indonesia banget Bahasa slangnya tuh setiap hari dapat yang baru kosakata baru Perkembangannya tuh pesat Orang Mesir kalau bilang maza bilangnya eh Kalau bilang la mush Jadi bahasanya beda banget Sampai ada teman saya orang Sunda Datang ke Mesir namanya cecep Kan di, di kita cecep bagus ya Kasep kan Isma Keh, nama kamu siapa? SheShep, Karena gak ada huruf C kan dalam bahasa Arab, SheShep. Zai gimana cara bacanya? Oh, shib -shib. <laughs> shib Shib dalam bahasa slang Mesir artinya sendal jepit Ha oh, shib shib Di, apa oh, Kata, kata Abu Dahdah, Zoujati Jadi manggil istri, bisa Jo Zoujati Kalau gaulnya tuh Zoujati Bisa juga mereka manggilnya Ana Manggil istri ah? Ana. Kok manggilnya Ana sih? Saya. Maksudnya kamu itu aku banget. <manyolos> <yelos> kayak Ruhi wa Albi gitu kan. Albi itu artinya jantungku, jiwaku. Jadi kayak Ana lah pokoknya. Ana gitu. Ya Anta. <manyolos> Nah, Zojati kata Abu Dahada, "Ada apa, wahai Abu Dahada? Keluarlah, keluarlah dari kebun! Kebun mereka itu ada villa di dalamnya, ada mata air, ada sungai kecil, ada pohon kurma, 600 pohon kurma yang subur-subur semuanya. Panennya kalau yang lain 6 bulan sekali, ini 4 bulan sekali." Kata Abu Dahada, "Zojati, istriku, keluarlah dari kebun ini. Kenapa aku sudah menjualnya?" Apakah kamu dapat untung wahai Abu Dada Untungnya besar. Kepada siapa engkau menjualnya? Kepada Allah dan untungnya adalah kebun kurma di dalam surga. Apa kata istrinya? Itu baru untung besar wahai Abu Dada Ini istrinya juga soleha banget. Hah, ke Allah. Nah, itu beda. Itu beda nih. Tergantung komen ya. Jadi aku nggak kamu anggap sinetron. Di sini banyak pemain-pemain yang lebih pro lah. Kalau saya nggak gitu-gitu amat lah ya. Jadi nggak bisa acting. Kecuali depan. Udah uh, cukup. <laughs> depan mantan. Oke okay, terus. Oh itu baru untung ya. robah ya. Robahtaya abadah dah. Robahtaya abadah dah. Itu untung banget. Masya Allah. Masya Allah. Makanya okay, dipeluk. Tank ingeng, gitu kan. Terus kayak slow motion gitu. Udah beres. Udah gitu. Abu, Abu Lubabah. Nyerahin pohon kormanya. Sampailah berita ini kepada Rasulullah S.A.W. Rasulullah memanggil Abu Dahdah Dan mengatakannya Abu Dahdah beruntungnya kamu Kamu dapat kebun di surga Yang dikelilingi oleh malaikat juga Setahun gak sampai ke tengah Masih di pinggir Saking luasnya kebun Abu Dahdah Kenapa? Karena semangatnya untuk meraih kesempatan Dalam beramal soleh itu dahsyat banget Di antara mereka Makanya ada ayat Wasabi min al muhajirin wal anṣāb walādin attabūhum bi sān kalimat yang paling penting radhiyallahu anhum wa Allah udah ridho sama mereka kalau udah dapat ridho Allah udah selesai radiyatan Mardiyah. Berarti kalau dia meninggal nanti panggilannya apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Bukan, ayo hey lo, sini lo. Enggak. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Dipanggil Allah itu lembut. Jadi bukan. Akul uh, nafsin za'ikotul maut. Kan ngeri ya. Mautnya panjang lah gitu. Kayak bahasa sosial media. makaci panjang gitu ya terpakai ya apa iahnya c h maka c iah, lebay banget sih. Kolnusun ya enggak gitu panggilan malaikat. Ya ayy, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Jadi kalau ada khatib baca ayat ini dengan suara tinggi itu kayaknya kurang cocok dengan konteksnya. Harusnya kalau baca ayat ini bukan ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah ini lagi marah atau lagi manggil baik-baik sih karena itu kalimatnya kan lembut kan harusnya dipanggil ya ayat tuhan nafsul mutmainnah irja'illah robbi ki rodiyatan marthiya kemudian di sana dipanggil sama malaikat salaman salaman selamat selamat selamat gitu kenapa bisa gitu karena allah dari itu sama dia arti allah dari itu allah dah Udah restuin dia banget Allah udah sayang sama dia udah Allah udah cinta sama dia Allah udah mengabulkan semua amal soleh dia Kenapa? Karena Allah ngeliat kesungguhan dia dalam beramal soleh Saya Rasulullah Saya Rasulullah Berlomba-lomba Kebayang sahabat ketika turun ayat ya Cara mereka beramal ya Itu dahsyat banget loh Ini bisa jadi pelajaran juga buat kita Turun ayat ini Tentang hijab Al-An-Nur sama Al-Ahzab Wahai Nabi kata Allah Katakanlah kepada istrimu dan orang-orang perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Itu membuat mereka lebih mudah dikenal dan membedakan dengan orang yang tidak beriman. Turun ayat ini, Nabi ngumpulin sahabat-sahabat yang cocok. Nabi bacain Baik kaum muslimin, udah turun ayat untuk kalian. Oh ya Rasulullah bacain Rasulullah. Dibacain sama Nabi baru selesai dibacain. Mereka nggak nungguin Rasulullah uh, tafsirnya, Rasulullah hadisnya, Rasulullah wawasannya, tausia. Kok tausia cuma satu ayat? Enggak. Ini hebatnya sahabat. Begitu beres dibacain satu ayat, mereka langsung salamin Nabi. Ya Rasulullah saya pulang dulu ya, pulang dulu ya. Ngapain, mau ngasih tahu istri tentang ayat ini? Gitu semangatnya. Ya Rasulullah saya pengen pulang, saya mau ngasih tau istri. Emang kamu udah nikah? Oh ya belum. <gulungan> Lupa. Saking semangat. Semangat gitu Jadi kayak pengen langsung diamalin Yang udah nikah langsung pulang Istriku, istriku, anakku yang perempuan gitu Udah turun ayat tentang kalian Masya Allah, Masya Allah Langsung duduk di dalam rumahnya Mereka siap-siap didengarkan bacaan ayat itu Ketika dibacakan ayatnya Langsung seketika itu juga mereka menutup kepala mereka Dengan apa yang ada di tangan mereka Ada panci pakai panci Ada jemuran pakai jemuran Pokoknya itu yang disebut dengan spontanitas dalam ramah soleh. Bahasa islamnya tuh. Kayak gitu banget. Turun lagi ayat. hatta Tidaklah sempurna kebaikan kalian. Sampai kalian menginfakkan Harta yang paling kalian cintai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang. Semuanya pulang. Jadi turun satu ayat pulang. Jadi kalau saya baca sekarang. Kalimatan. Kafifatan alal lisan. Habibatan ilal Rahman, Sakilathan, Filmizan, dua kalimat yang mudah diucapin dengan lisan, tapi Allah suka banget dengan kalimat itu. Dan nanti memberatkan timbangan banget ketika dihisap oleh Allah, apa itu Ustadz? Subhanallah wa bhamdi. Subhanallah lazim langsung katakan, subhanallah wa bhamdi. Subhanallah lazim bukan, oh gitu ya? Bukan gitu. Bukan gitu cara kita ber -ah, beramal, langsung ngomongin kalau saya misalnya. Teman-teman dengar tausiah dari ustadz Kecuali khatib Jumat ya. Jangan langsung ditinggalin. Akhirnya sholat Jumat tinggal khatib sama muazzin. Kemana? Beramal. <guluh> langsung mereka pulang beramal. Lantana lalbir rahatatun fikumim matuhibun pulang. Datang-datang ada yang bawa onta. Ada yang bawa apa kuda. Ada yang bawa keledai. Ada yang bawa bakal Ada yang bawa harta. Ada yang bawa korma. Inilah barang yang paling saya cintai ya Rasulullah. Saya infakkan fi sabirillah. Itu cara mereka beramal soleh. Yang terakhir, kisah seorang sahabat kalau nggak salah namanya Toha. Ketika Nabi sedang sibuk menggali parit khandak dalam keadaan capek luar biasa, Toha pulang ke rumahnya ngomong kayak gini ke istrinya istriku. Yuk kita potong seekor kambing untuk memberi makan buat Rasulullah SAW. Tapi kita nggak punya, cuman, kecuali cuma satu kambing, cukup nggak? Nggak apa-apa, aku akan undang Rasul aja, nggak akan undang yang lain. Oh yaudah udah anak kambing kecil yang cuma dimakan berempat laki-laki. Uh, Potong kambing, bikin dan uh, gandum, apa roti gandum. Siangnya, Tolha datang nemuin Rasulullah. Ya Rasulullah, saya undang Rasulullah nanti sore makan di rumah saya. Ada apa? Kambing bakar. Rasul, uh, tolha ngomongnya japri ke Rasulan. Nabi nge-broadcast Kata Nabi, kau muslimin. Tolha undang kita makan di rumahnya. Telah pas baca broadcast itu di grup, langsung Nggak live grup sih, langsung pergi gitu Pulang ke rumahnya, istriku, istriku, istrinya bingung Ada apa telah, ada apa telah e, Musibah, musibah kata telah, kenapa? Aku mengundang Rasul ternyata langsung mengundang rame-rame Ini cukup nggak makanan kita? Mana warung padang jauh-jauh lagi nih, nggak bisa go Suat gitu kan Akhirnya kata istrinya dengan tenang, toha Siapa yang mengundang mereka, engkau atau Rasulullah? Kata Kataတော် Rasulullah, aku cuma ngundang Rasul uh, apa uh, Rasulullah, tapi Rasulullah ngundang yang lain. Lapar-lapar lagi tuh yang lainnya. Kata istrinya tohah kalau Rasulullah yang mengundang biarkan saja. Sami'na wa ata'na. Sore-sore datang. Makan enak nih kita. Makan enak nih kita kan. Berapa jumlah mereka? Ratusan. Ratusan orang pada lapar semua datang ke rumah Tolha yang kecil. Akhirnya nggak bisa masuk, duduk di luar rumah. Tolha dari dalam dia menjadi gimana nih caranya nih? Akhirnya Rasulullah mengatakan, tohah Keluarkan makanan itu dalam keadaan tertutup dengan kain. Jangan buka kainnya. Ya, ya Rasulullah dikeluarin. Ini ada alamat saya juga malam ini gak makan nih kalau kayak gini. Terus kata Nabi tolha Edarkan makanan itu, bilirkan kepada sahabat. Minta mereka ngambil daging dan roti dengan syarat tidak membuka tutupnya. Cuma dari bawah gitu ngambil. nggak boleh dibukain yang mana yang bagian paha atau apa nggak Ambil aja. Ambil satu orang dua orang, Tolong ngeliatin, aduh ambilnya banyak banget, eh, <tik> wah satu-satu, sebanyak kita nih yang ada di dalam ruangan majelis satu-satu, kambing cuma satu kecil, dibagi semuanya udah pada dapat jatah, Tolong ngeliat, kok gundukannya tuh masih utuh, nggak berkurang gitu kan? Aduh ini gimana nih gimana nih, saya nggak dapat jatah nih nggak dapat jatah, udah beres semuanya, pada makan, wah enak ya enak ya, udah beres, pulang, udah pulang baru tinggal Nabi dengan Toha dan istrinya, Tolha, sekarang tinggal kita bertiga, coba buka. Pas dibuka masih utuh. Pas dibuka masih utuh. Tidak berkurang. Ini kata Nabi. Tidak demi Allah tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah tidak berkurang harta karena sedekah. Yang berkurang harta karena jajan. Karena jalan. Oke okay, tapi itu juga mubah kan. Boleh-boleh aja. Tapi kalau sedekah. Wallahi demi Allah demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya. Tidak akan berkurang harta karena sedekah Mudah-mudahan ini jadi motivasi Buat kita dalam beramal soleh Baik malam ini atau di hari-hari yang lainnya Insya Allah dan kita tergolong orang Yang insya Allah karena semangatnya beramal soleh Saya pengen jadi yang duluan, kenapa? Biar nanti semua yang ngelakuin kebaikan ini Saya dapat pahala, maka kita menjadi Orang yang radiyatan Mardiyah radiyallahu'an Waradu Mudah-mudahan ini bermanfaat Barakulah Allah Allah Allah